dan ini bisa ini paket contoh jamak apa jamak e, jamak mudzakar semua riwayat disebut kalimat dan itu di dalam di pada kelompoknya ada satu qotib apa satu qotib sekali dalam paket loh qotib satu orang satu dari istri disebut anggur anggur itu keluarga agar kita nama dulu, sah tidak di ini di sini terdengarnya Amar itu kan normalnya kan tuhan tapi di sini nama, jadi itu sah dalam istimewa jadi tidak sah teronaku tapi makanya kesemua rupiah yang nanti anak itu salah waktu saya yang karena itu memang nah, itu masalah itu karena Mayat itu bisnis saksi, sekarang lagi mayat itu bisnis saksi, itu bisa guru. Jadi Allah masih lalu, akhirnya ada saksi, terus saksi itu, yang selalu itu benar. Benar -benar dia selalu gerakan, lalu saksi itu udah, udah deh, oh mayat di sini saksi oh. nah, itu, itu bisa untuk lelaki, bisa untuk... <tuh> atau pakai emang. AY itu kan man itu bisa lelaki, bisa perempuan, bisa mencrop, bisa bisa hamid Sebab itu di Qur'an itu biasa seperti itu juga Bintanya, minal lebi na'amu pakai doblir sama enggak kakak Terus, boleh dikira, minal lebi na'amu boleh dikira, terkira terus Karena sorok terus, dengan soal biiman amanahkan pakai nisotloitman amanah terus wa amila masih pakai motor tapi setelah itu Jadi akhirnya kan, kalau latihan berjuang lain kan mana aman? Wa amilu terus kawin. Jadi nggak kan aman aman motor dua ek terus Jadi darah analisis di mana ketika amanah itu bisa lari nggak? Berarti banyak datang macam-macam. Mama itu dijalankan sama siapa tabirnya Ruhiyah fi amana laf Bagi ya, itu semua <tuh> semua seperti ini, iya fi amana amana umana, man nah, lagi itu mana-mana siapa saja siapa saja. Tapi pakai air, karena air itu bisa asanya. Hmm. Tapi untuk itu apa? Valarum? Bukan Valarum, Hatsuru, Secara makna man itu jamak. Hanya ketika wafat mandir direvisi dan zaman, Ia yaitu makna, ketika direvisi dan mohon wawir, Ia yaitu Dan itu cukup ramai di seperti itu, misalnya masalah kita, waman ada, ayam tak tunggu Nih, waman ada. Tapi sebelum-sebelumnya, Wadah rumah kaki yang kurang sifat ke sana apa kalau dia kalau itu mau lo itu kalau mau itu itu juga terpopuler lagu apa? Maafin saya ulang Aku Jadi loh ganas komentar bisa jadi sih tapi eh aku sudah ini bisa jadi karena ramah itu mungkin saya banyak yang Masyur itu yang itu dua dalam gerakan tiga kali atau satu tapi sampai Tapi pernah sholat itu Terus, itu lama lama mundur Setelah sholat, beliau mengingatkan saya sudah pernah sholat di kasut Allah, kasut kak uh, hijabnya, ayat sholat ini Jadi dikasut, dibuka dikasut Saya melihat surga, saya spontan ingin masuk Tapi saya ingat bernafsu di dunia Dan saat tadi spontan melihat neraka karena nanti saya kaget, kemudian <tuh. <tuh. Artinya apa kemungkinan seperti itu tuh ada? Tapi bagi yang kasut, tentu Nabi nggak boleh dilacakan jangat itu kasut loh. Nah untuk kalau satu lambia mungkin jangat aku yang dengan sekolah untuk no orang tapi itu justru saya kaget itu jadi kemungkinan saya itu tahu jadab akhir, kalau kemungkinan ada kemah, bongong, tapi kan kita diajarkan cerita yang lebih muka, jadi anggota ekwak dan usaha dia masuk, terus muka muka nanti masuk, elah wakil dasar, karena saya itu risol juga, saya ini termasuk, saya itu pernah punya pakteran, pernah hal itu ya, sehingga saya tahu dan nyari langkah saya. Tapi koden ke Indonesia itu, biasanya hanya belajar nafru, tidak belajar istimewa, bahwa tidak belajar Naku nah, itu ya baik, tapi tetap kita menghormati si istimewa Allah Ya kayak yang ngadat, apa itu Jadi kalau satu orang pun yang dibilang antum, Padahal no? satu orang, harusnya kan antep Tapi istimewa si Arab sering seperti itu. Orang Arab itu kalau berumat sama seseorang Satu orang itu banyak orang Saking di satu orang jangkut tidak tidak dibiasakan antar, tapi antum. Dan itu orang Arab itu kadang Kadang satu orang bilang mas, menentukan anak tapi nah. Itu istimewa tapi sekarang satu ya antar, lalu dua Kalau kalian banyak, itu cukup lah untuk Tapi untuk dokter, profesor itu nggak boleh harus boleh antum. misalnya terus antum Kamu Pak. kan jadi ya. antar, Tapi kan di Ya, ya. Nah, jem, ya yang itu. Jadi, apa? itu ada ketipan dan Nerud. dan Quran pernah dua kali. Inna Rasulullah, Rodi. Jadi normal kan? Rasulullah, Ada Inna Rasul, Rodi. Jadi tidak pake alis mufroh, nah, itu kemungkinannya ya kalau ya, ya, Rasulullah, Rasulullah, ya, lah itu ya. kan, ya. ya, -la, -la, takwilannya itu kalau banyak, umfraat, satu itu dipakai, lah, dari itu, jadi Jaa rojulun adulun anak itu kita ya itu mana aku dimasakin, kalau anak master, master ulama mengatakan kalau master itu karena master itu sehingga pernah Agar yang ulama milih menyesuaikan, mereka kalau Rasul itu pakai status master itu Musa dan hari itu. Anak itu hampir ke sini, gagal di Rasulullah. Ada yang nanti itu namanya istri ya? Oh, nama ibaratnya tidak masih itu di itu <tangan> <tuk tangan> ya, perempuan apa perempuan kan satu orang dua? satu tapi ganteng. nah atas nama sini sama Nabi Musa kita jalan-jalan mau mengusir itu sama istrinya pak sama orangnya ternyata apa, apa? Nah, itu yang kalau angka dia lapidaktasikan isi maka di anu dong ya jadi yang ngena hadanannya hadija di zaman dulu di Nabi Isa dan katanya kunsu kusu kan. dari dan hari satu orang perempuan tapi itu ahlul. Makanya um nah, terus ini atikum. Kalau saat kan berubah-ubah ini atikum. Bukan atiki tapi atikum Aduh, kadang satu prom. Lalu, aku Karena ini A T Misalnya, kalau ini arti, koshing, kan, aku, cukup, beli UCLA, Tapi, kok harus wah simak betul terus beda, lalu lalu mau jangan karena kita belajar anakku terus ya Fatimahku kita dari sekolah jadi saat hantu kumpah ya sama seperti ini adab sabda satu orang bersebut apa, antum, Itu istimewa apa? Jadi memang orang Arab kalau berlumat sama seseorang itu satu orang dihitung orang. Makanya orang juga keren seperti itu, gad deket samudul mursalin, gad deket adunil mursalin. Sekarang menjutus ke kaum adu satu roso itu banyak roso, satu roso. Tapi versinya, gandabat A'julimu salimu al-mune'n Lepuk, namang Rasulullah Matikan, Jami, karena satu sama semua Maka yang putus adanya satu Nah, dekat coba zaman itu di kita ketemu jadi masih ini ada itu istimewa loh jadi kalau dengan satu orang itu diperlakukan sehingga kalau yang menisahkan satu rasul kira-kira dan tepuk, yang ada yang itu kan bener-bener kira-kira -bener ya, ya. orang percaya bangun dan, dan gambut semua dia, bener -bener dia gitu. kalau ini, kan itu ya, karena bulannya, ya sama, kan? betul, orang nggak percaya bangun si percaya semua karena jangkrik semua satu dan semua kan <tuk> itu kan jadi ini orang karena masih personal bandnya masih Jonggel. tapi kalau yang besar itu mesti percaya itu percaya semua ya, karena mak ini band jauh jauh, Maksudu, ayo, lima, tata, orang yang enggak punya orang enggak punya tapi sampai cuma. komentar. masalah lama nggak mau lama biasa ini cuma salah jadi salah kali sih. Anda nyangka kita lemah, dan ini lain juga. supir provisi udah <terusisithird> laul lagi, itu Kamu Jadi, mau ngaruh, mau <-n> jadi tamu sih, Pak. Mau laulin, cek, cek <led> am. Gua, <bed> saksi <SIan> ini dia sini obor asalnya, terus saya kalau yang Malaysia, kurang nggak ada, loh nggak ada, loh nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak jadi ya, pak, ada ibu, kau Pak Amar, tubuh Yaitu, Kenapa Jawa. Karena adli, ya, pak. itu, itu tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, dari tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, tetap, lahi itu ulama untuk tabiun jadi rawlah Semua ulama Si hati sejak kiri hingga di hati sebesar belajar kiri itu awalnya kumpos sekali Mas Yusof pun kanker susu Bagi yang tadi awalnya si Mas Yusof awalnya itu lari kali aleken tapi hindari belalangnya dari hindari Jadi maksudnya Yudhe sadisnya jagir yang memaklumatkan di hari bangun jagir itu adalah awal rumah Najala Eh awal rumah Najala feeling nggak pertama nanti kena sitop kita sudah dinabi tok tapi juga melakukan ini, in, juga melakukan peringat, peringatan. Jadi alat dasarnya awal lumara jalalah fill in, baik. Tapi kalau awal lumara untuk memastikan nabi itu seorang rasul adalah tetap ikh. Berarti sama-sama awal, yang satu awal dituliskan maklumat bahwa beliau apa? Nanti, yang satu awal awal pertama gas yes. harus disampaikan ke orang. Yang, yang satu awal pengangkatan nanti yang satu awal mulai jadi gaki atau jadi apa, tapi mau bahasa anila jadi keren, jadi yang memang yang tidak agama ke nasu ini, bisa apa nah fasilitasi ini <yukur> <pulang nafsir> <mulusi> aku <man> <man nafsir> ada itu keren. Wah, saya kalau itu Ramsky, Ramsky kalau nah itu, bahasa itu. itu Kayak makron, makron itu, itu di atas harf. Saya lagi, makron itu makron di bawah ini berarti makar itu fokal Saya di makro itu h. Makro itu jurnal. Lalu saya, bahasa buku bahasa saya kalau nah. sahabat hukumnya kafir, hukumnya dia, Tapi makro h di atas h. Kau orang aku mabawa apa pada yang aku aku ini, susu semua akan bisa makro Ar-rahman adalah Wah wa sallallahu Jadi Ini wa Allah. Ini yang yang kusok, yang Ini itu, perkara Jadi, bahasa perubahan. Sangat. Karena ada lama semenang dari dasar prodi maknif dunia Harun di tahun 300. Anda tahu nggak? Dulu orang bernama Ustaz itu terlalu kan? karena Ustaz itu bisa sampai sekarang profesi seperti, kita kalau jadi Ustadz diam, makanya profesi <tik> Ustaz itu TPG. <tempeki. tik> jadi kalau mau masuk <tik> <sebanyak> itu itu profesi. Belum Ustaz, mau masuk punya Ustaz itu mana ya? Profesor, alustan, alustan, alustan, alustan, profesor, alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, guru alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, alustan, itu. Nah, ya sudah kalau hal itu muluk, kalau susuk, makanya kemarinnya dan beberapa ulama itu mantau betul ketika Imam Syafi'i menghendikan wa'atul dan kemudian sebagian asapnya menafsir hanya mengkurut mar besar dulu, karena Imam Syafi'i era orisinal, jadi ketika menghendikan wa'atul hukamnya saja maksudnya itu sadar, karena ini mana wa'atul hukamnya sadar seperti itu. Tidak suka itu kan, bayangkan allah misalnya ngendekan itu, aku rasanya ngikut. Parah kan, kalau Rasulullah ngendekan aku rasanya tanpa. Nah, dulu pernah ada prioritas makhluk itu faukau parah. sama Pak itu ada istilah Mughaleng itu ada luar biasa, sekarang bala lo anila, bala lo akhamah boh, bala lo muradawo, itu keren. Orang yang mengerti hukumnya Allah, ayat-ayatnya hal Allah menyampaikan, dulu itu baliwani Tapi sebagian itu menyampaikan juga ini, pengeran Makanya semenjak era-era modern itu sering Masyur itu Kami dari ya dari anak tapi kakek kau tidak kami yang tapi dirinya di misalnya saya nasi kualitas tapi kalau kamu takut dengan nanti saudara diri mengamalkan ciri bahwa kita ini kesembuhan dari kita kan, makanya kita mengajak orang cinta saya mau hamam cinta yang muslim, sudah itu mau beli karnus mau maknani enak juga pemak, kurang ajar menurutmu, jadi apa sih sudah nongol, mana nih abg itu kalau timbul di new tapi sempurna gue kakak sebenarnya kiamat saya ini dilakonan hal ini sebenarnya ini kiamat tetap bosan saya besar itu tapi suatu jadi mungkin anak aku ini jika itu menunjukkan Alpohon ketenteraan hukum Mesti aku kayak ini itu itu Nah kaya pertama Nah itu sampai sampai dalam tapi aku mau Nah, Jadi, ngasih, itu, ya, sebenarnya nggak Tapi memang harus ada yang Termasuk menanggali, seorang lagi menanggali, lalu kita tidak diwakar tak kita Allah mencintakan kamu supaya ini sama Allah jadi kira-kira suka, ya itu guna jadi, ini itu di sana, Aku, kalau itu pesan satu tiket. ini, kalau tahu Orang yang mau yang berdapat ini, itu siapa pun. Untuk pulang, aku turun. Nanti selalu pulang, Mulai aku Jadi, dia mau mendapati manusiun. Manusiun dimasuki mendapati burungnya. Burungnya, burungnya, sanggar, burungnya, sanggar, burungnya. Selalu kau khabisin. sih. Mungkin terdaftarlah Yesus Kristus. kita. Itu, mau Itu, aku Menurut saya, saya, bilang ini bukan manusia saya mau saya, yang kita harus ini itu bukan karena Dia memang semua elo ada lagi dia itu orang bangun yang murid terkaget. Bagaimana menjelaskan ke-ali tafsir, karena dikinkan saya Bisa dikinkan saya, jika dikinkan saya, Karena sama-sama namanya kembali nanti saya, Karena karena saya, bukan tafsir, atau apa Jadi, artinya ketika memang saya yang sombong, Ketika bangun yang saya, Terselah itu bukan apa Melihat saya ingin melihat sama Ya, kayaknya ini adik muridnya mau coba mabadi. Itu kemungkinan itu, kemungkinan itu, kan teman Itu mau tak wagi. itu diwali, kalau itu Jadi, kalau itu mau coba mabadi, pesulatan, tak itu wagi. Kalau itu,